Halo mainers ketemu lagi di channelnya Simuni Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan makasih banyak Buat teman-teman yang udah sering mampir Dan ada beberapa temen baru dari subscriber kita ya Yang jelas mereka punya channel Nah kalian bisa cek aja itu mereka sangat amanah Jadi kalau yang lagi nyari-nyari temen sahabat baru di YouTube Silakan aja langsung Uh, kunjungi channel mereka let's go kemarin kita ada PR pengen rumah dan itu cuma mimpi kita buktikan aja di episode sekarang kita cari bikin rumah dengan mengambil beberapa material ya aduh ini belum apa, -apa udah. ini apa sih rese ini zombie dia bisa sembunyi di bawah pohon, bro. Jadi yang baru main hati-hati ya. Kalau deket-deket pohon siang hari itu mereka selalu sembunyi di sana. <laughs> eh, sebentar. Saya curiga kemarin ada creeper di sini. Eh, gak ada dia kabur. Oke, okay, ini dia. Sepertinya bidikan kita untuk pencurian bahan material. <laughs> Semoga nggak ada Pak RT ya. Saya mau ngambil dulu pos kamlingnya Ini saya ambil aja langsung Dan kita rapihkan semuanya Semoga cukup ya untuk rumah kita Karena saya nggak mau terlalu kecil juga Disitu nanti akan banyak bahan-bahan Dan tempat menyembunyikan harta saya <guluh> Oke okay, itu bagus ya kuat ya Oke okay, udah beres Seharian bayangkan Cukup waktu 5 menit Oke okay, kita lanjutin lagi Ini sebelum pulang kok ada yang bikin yang gini ya Apa ini Eh ada suara apa itu Eh eh Ah, kan cuy Gak bener ngebalin kira tiap episode pasti ada ya Jadi hati-hati bro Aduh mau makan lagi Malah kenapa hati-hati Bro yang baru main tuh ya Creeper itu aduh menjengkelkan banget itu dibuatnya makin pinter lagi begitu update di versi 1, 161 ini ya dia makin cerdas Bro Oke okay, kita ambilin ini bagus kayaknya untuk pilar ya sudah kita udah ambilin semua, kita langsung bikin aja My First Home in the Greek Mythology Kita simpanin dulu barang-barangnya Dan yang pasti sih kita menikmati Untuk mainin game ini Semoga teman-teman gak bosan ya Saya sering uploadnya masih di games ini Dan mungkin bisa coba main aja Oke, okay, kita udah siapkan lahannya dan yang pertama adalah penempatan untuk pancangnya, kakak. Oke, okay, kita bikin. Hmm. Sebentar, ini cuma dua biji saya punyanya, nggak akan matching dong nanti nggak sama. Oke, okay, kita cari yang lebih banyak ini nether quartz lah, kayaknya bagus ini nanti ya. Pis magenta nanti, cisel. Kita pakai cicel. ini banyak ada hampir satu stak, kayaknya cukup untuk pondasi Oke okay, saya bikinnya pengen ini karena punya empat sisi yang bagus jadi saya mau ada depannya yang sisinya kelihatan separuh Oke okay, nah ini dia untuk pondasi kalian terserah aja seperti apa yang jelas jangan sampai nanti agak mencong dengan pintu depan ya Nih, saya sengaja ini agak bengkok dikit ke belakangnya karena pengen pilar depannya kelihatan dua sisi, bro. Oke, okay, nah ini pondasi udah mulai kepasang dan yang jelas sih jangan sampai nggak sama ya untuk panjangnya ya jadi usahain minimal ya ada jaga-jaga untuk satu stak ya untuk panjangnya ya biasanya sih kalau di yang standar map itu pakainya kayu itu lebih menarik lagi cuman kayunya jangan kalian e, bikin ini ya bikin botak ya kayunya kayu asli <guruh> jadi keren Oke, okay, udah sama, kita pasang, udah mulai kelihatan, bro. Nah, ini dia pilar dua sisi depannya. Oke, okay, udah asik ini. Tinggal penempatan jendela aja sesuai kalian mau. mau dibikin minimalis, ataupun dibikin standar rumah biasa ya. Oke, okay, ini dia. Nah, ini nih, kayaknya pas untuk menghadap ke patung pahlawan, bro. Saya mau bikin di situ kaca agak tinggi lah kayaknya. Nah ini dia, kayaknya pondasi atap tengahnya sebelum pakai genteng, saya mau pakai terrakota aja. itu keren banget garis-garisnya itu, eh mantap. Aduh kebiasaan nih gini nih. Kalau main di sure people ini nggak bisa dihapus secara langsung ya. Nanti aja lah sekalian buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak kalian udah subscribe udah amanah juga dan ya mungkin saya masih punya teman cuma sedikit ya untuk yang sesama player saya aneh malah sesama player itu agak-agak susah ya cari temennya ya oke tapi gak apa-apa makasih banyak yang udah sering mampir juga walau beda hobi tapi ya kita tetap bersahabat ya Nah ini dia udah beres Lihat pondasinya udah mulai keren Udah mulai tertutup Nah ini kita mau pasang terakota Oke Ini biar kelihatan matching aja Jadi ada garis di tengah Atapnya gitu loh Aduh ini Nyengsel Oke Kita pasang balik Magenta terakota Nah ini dia Mungkin teman-teman kalian yang udah sering main itu udah lebih hebat lah ya Tapi e, yang penting sih kita enjoy aja maininnya Terus e, apa namanya e, Sangat e, Apa namanya Sangat dinikmati lah Gak, Gak usah ribut-ribut ya main gamenya ya Saya lihat banyak tuh yang lagi live suka ribut Bikin ini apa namanya Bikin spam <laughs> dicanting orang nggak boleh ya oke mantap ini udah mulai kelihatan oh ini sandstone nya dari pasir ya oke nah gitu maksudnya bro, tinggal kita pasang atap ditutup, oke kita mau pasang dulu kaca nih, nah ini kan keren pas viewnya, sebentar ini kayaknya kacanya kalau yang tebel nggak kurang bagus bro untuk di depan rumah, ini kita bisa lebur juga, bukan lebur sih maksudnya dibikin glass pan ya, glass pane, glass panel kali, nah disitu situ pasangnya 4 gigi aja cukup dia langsung nyambung sendiri <laughs> hebat kan game ini sepotong-sepotong <laughs> disambungin sendiri Tara! Wih oke okay. tinggal yang sebelah kiri dan belakang ini apa sih bolong nggak apa-apa waduh banyak banget ini saya harus cari ini lagi ya cari peti lagi bikin kalau dipasang pintu ini kayaknya kelihatan langsung seperti rumah baru bro set nah oke oke okay. okay deh mantap dilanjutin lagi aja ini saya udah pakai nether kuat ini karena nggak ada lagi bahannya sementahun <laughs> lah pakai inilah yang penting matching nanti kejadiannya lebih menarik lagi dari rumah mimpi saya ini, oke okay ini kita buang aja karena nggak sama kehabisan bahan tadi saya ngambilnya cuman pos ronda sih kayaknya ini atapnya saya agak kurang deh untuk gentengnya nih Oke deh kita turun dulu aja kayaknya ini udah mulai-mulai harus dicek dalam ya untuk dekorasi nanti oke deh itu samain aja Stone. Nah oke okay. stone brick deh itu kayaknya Yap, Block watch nya lagi Dipasin dah Nah sudah ketutup Asik rapihin lagi ini Steger lah kalau kata orang Sunda mah Steger Ini tina batu <tina> Oke okay, lanjut rapihlah Wah ini tinggal bawahnya nih Masa pakai batu biasa enggak keren Oke udah ketutup ini cocoknya kaca ini emang sengaja tadi dibikin kaca biar kelihatan juga ke arah sana waduh pusat perasaan cepet banget ya ini 10 menit udah mau ini lagi udah mau sore lagi bro Oke deh nah asik kan aduh sayangnya ini tekstur dari kacanya saya nggak suka ini untuk mapnya di ini di greek oke okay, kita pasang atap walaupun saya tahu ini pasti kurang nanti kita akan cari lagi mungkin kalau nggak sampai beres kayaknya dilanjutin aduh bener udah ngantuk nih jatuh <laughs> mungkin dilanjutin di episode depan ya bersih bersih deh Oke kita langsung aja kayaknya untuk rapi-rapi dan tidur dulu mabro <tuh> Aduh ini hujan-hujanan saking pengen cepet beres Tuh bentuknya masih gitu atapnya aduh kurang bagus Ngebapalah. yang penting udah kelihatan bentuknya dan saya pengen di sini ada pohon sesuai kemarin imajinasi saya di sini ada pohon satu untuk melengkapi keindahan depan rumah dan rumah di atas air itu sangatlah aman tidak ada zombie dan creeper yang mendekat dan tiba-tiba meledakan rumah ya <tuh> eh sebentar ini kok jadi panjang sebelah ya oh kurang depan ya Oke deh kayaknya udah cukup dah segitu dulu aja, nanti kita dekorasi rumahnya lebih cantik lagi bro Waduh udah deh kita amanin dulu aja harta kita, ini saya sudah ngambil pindahkan banyak sekali barang dan ini adalah rumah pertama kita di Greek sebelum kita melanjutkan petualangan yang lain itu diamond baru dapat 23. Nanti saya harus pakai baju. Oke, okay, ini saya harus ganti cobblestone-nya. Oh, saya mau ganti ini dia obsidian. <laughs> bisa bisa saya bikin portal di tengah rumah ya nanti nanti. <laughs> Oke, okay, udah cantik, udah keren. Sip. Itu glowstone saya udah punya juga. Mantap, Kakak. Kayaknya ini untuk cari atap di episode selanjutnya deh ya Makasih banyak untuk yang udah nonton Si in Major nih jangan lupa juga untuk komentarnya Biar kita tetap bersilaturahmi Dan jangan sombong-sombong ya Yang punya YouTube Makasih banyak Dadah bye-bye